Yeah, we were built to drive, yeah I think that we've all had enough One keeps you up and night? yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to drive, yeah Jalan-jalan hari ini Gak usah izin libur Terima kasih untuk hari ini Pokoknya aku ucapin makasih banget buat Ishi Mobile Ditunggu ya Challenge-nya aku Dan kalian jangan lupa Selalu dukung Halo Mbak Jenny Terima kasih ya, udah nemenin ya Semoga kita nanti ketemu lagi Nanti bisa lihat di Youtube aku ya jadi, kita beda-beda ini ya, beda, beda ya. Aduh, sepanjang kepanjang, tadinya mau naik taksi bentar, tapi tadi bareng sama si mbak Jenny katanya naik sini, apa ini naik eh, MRT aja Ayah, lah, gak taunya lama semoga pas ya aku pulang, mereka belum pulang padahal tangan pegel, tapi ini aku bawa tongsis bukan beli ya tadi udah ya Hmm. udah satu bulan nggak pernah upload YouTube gitu. right, right. hmm. sekarang sedang menunggu nanti jauh sih mau ke satu stasiun. Habis ini turun dan langsung ambil jalur exit. jadi di sana itu ada eskalatornya. Kalau kalian ambilnya exit core turun, di sana lumayan naik tangga sebelumnya aku udah coba-coba sampai ke arah ancut malah sama jauh. Jadi arahnya itu sama kayak di restoran Pisang untuk yang udah biasa. Bisa darah aku turun di sini aktivis. ya yeah, karena dekat You. langsung di nomor 3. Bedanya kalau nomor 3 ada eskalator, nomor 4 enggak ada, pakai tangga. Dan untuk yang pengen nyebrang bisa di nomor 5, swipe di tanah. Oke. Okay. Ruahan. Guys. Nah, jadi untuk yang nomor 3 itu ada eskalatornya. Begini. dulu waktu aku belum tahu ya kalau pulang habis liburan itu aku haraknya nomor empat jadi pas kebetulan aku bawa koper ya allah capek banget itu gak ada eskalatornya jadi aku naik satu satu kayak gitu padahal bisa muter lagi ya ya namanya buat pengalaman gitu guys udah deh nasi renyampe ini masih hujan kita waktunya pulang.